Cara mengatasi HP Samsung J2 Prime tidak bisa dicas. Jadi ini ada HP Samsung J2 Prime nih guys. Ini <coughs> HP ini kendalanya nggak bisa dicas ya. Jadi ketika kita colokkan ke charger seperti ini ya. Ya. Dia tidak ada sebuah pergerakan apapun ya. Ini HP ini kendalanya nggak bisa dicas Ini adalah Samsung J2 Prime yang nggak bisa dicas Nah solusinya seperti apa? Setelah saya cek, ini saya lihat ada bekas bekas air ya guys. Ini ada sedikit korosi ya. Ini ada korosi, berkarat ya. Ini artinya konektor casnya ini rusak gitu. Jadi solusinya kita bongkar HP-nya seperti ini. <tuh> Kemudian setelah kita bongkar, kita congkel guys. Kita congkel. Untuk konektor casnya ya, dan kemudian kita ganti gitu ya, seperti ini ya. Ini adalah mesin dari Samsung J2 Prime ini. Selanjutnya, kita jepit dan kita bongkar konektor casnya. bisa kalian lihat ya guys di sini ada karat ya kas korosi ini artinya HP ini terkena air gitu ya kena resapan air gitu ya sebelum kita pak sebelum kita copot pakai blower ya itu kita tambahkan dulu sedikit lub di sini ini agar mempermudah proses pelepasan dari merek tercas ini ya Oke, kemudian kita panaskan tokonktor casing ini pakai blower ya. <tuh> dia konektor tasnya ya <tuh> yang sudah berkarat tadi up panas guys <tuh> Sama ya Oke selanjutnya kita ganti guys Ini ya, ini kita tinggal rapikan saja dengan solder, ya. <tuh> Dan kita tambahkan ya sedikit untuk tenolnya biar lebih kuat dia Jadi usia ini nanti akan lebih panjang dia Biar lebih kuat dan biar tidak kembali rusak gitu ya Bila ketahan lama, kaki-kakinya kita tambahkan sedikit tenol di sini <tuh> Eh, sekarang kita coba ya. Oke, okay, kita coba ya, guys. <tuh> Apakah sudah berfungsi dengan baik? Emang ini kalau kita perhatikan, emang ini parah ya, guys hancur ini konektornya ini entah dipaksa mungkin salah atau gimana sekarang kita coba dulu kerja kita hari ini oke guys mantul ya guys ini sudah masuk ya, ya itu dia kita matikan dulu saklarnya, nah, itu dia. kita kunci coba, nah, tuh, terus, ya mengisi ya. Oke guys, jadi demikianlah tutorial cara mengatasi HP Samsung J2 Prime yang tidak bisa dicas. Jika kalian rasa channel ini bermanfaat dan suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa tinggalkan, ko tinggalkan komentar di bawah ini, dan jangan lupa ditekan tombol subscribenya serta aktifkan loncengnya. Dan sampai jumpa pada video kita berikutnya. Bye-bye.